del carro Tuan Sabru. Jelwong Yuk tengah. <tuk tangan> <tuk tangan> mas, ayo Mas Bayu. Oy, ini besar jatuhan 30. bagaimana untuk tengah? mana tengah mas? tengah? tengah? Panggil soalnya <laughs>